Halo, selamat siang para info niaga lovers. Kembali lagi, kita ke bertemu kembali di info niaga. Hari ini, kami akan membagikan trik tentang bagaimana menggunakan VPN untuk menyedot hmm, dolar, tentunya untuk menyeret dolar supaya kita punya penghasilan yang jauh lebih bagus oke okay, uh, beberapa peralatan yang harus kita miliki adalah yang pertama VPN yang tentu saja karena kita kan sedang membahas VPN gitu ya okay, yang pertama kali kita perlukan adalah VPN ini kebetulan kami menggunakan VPN uh, namanya Surfshark Surfshark ini salah satu VPN uh, dan pastikan VPN yang Anda miliki adalah VPN premium gitu ya versi premium seperti ini selain itu uh, anda juga diminta untuk membuat sebuah list sebuah list yang nanti kita pakai untuk searching searching video ini adalah list yang saya buat ini list yang kami buat di sini ada beberapa video saya enggak banyak-banyak bikinnya cuman hanya untuk 5 video aja video ini video yang pertama kedua ketiga keempat dan kelima di sini ada semua ini maksudnya adalah selain kita membuatkan uh, mencari dolar dari internet kita juga mempercantik memperbagus seo video kita itu maksudnya seperti itu oke uh, kita mulai aja ayo kita mulai di sini yang pertama sekali uh, pastikan historinya sudah di klik gitu ya historinya kita lihat dulu kita hapus semuanya setelah historinya sudah kehapus berikutnya adalah kita menyamakan jam internet ini jam internetnya kita samakan pindah ke internet time terus di bagian sini Change setting, di klik aja. Terus ini di checklist. Habis itu kita pencet update sini. Kita klik update nya. Nah, kalau udah seperti ini berarti telah tersinkron dengan benar, gitu ya. Oke, kita tutup, kita tutup. historinya biarin aja, biarin terbuka. Uh, setelah itu kita uh, masukin VPN nya. Kita login VPN nya. Uh, kita aktifkan. Ini sudah login ya. Kalau yang yang premium dia otomatis dia langsung sudah login. Kita tinggal connect mau kemana gitu aja. Kita koneksikan. Saya di sini masuk ke ini United State, Latham. Kita klik di sini. Nah, kenapa saya pilih yang ini gitu ya? Karena ini load size paling kecil ini ada semacam kayak ada hitam-hitam bunder, -hitam terus ada hitam-hitamnya di bawah itu semakin besar hitam-hitamnya, itu berarti semakin tinggi peaknya artinya eh, banyak penggunanya di jaringan itu ya. ini saya cari yang paling sedikit, ini untuk Amerika Serikat yang paling kecil adalah latham, oke saya klik di sini biar connect dia ya. kita tunggu berapa saat, ya sekarang udah connect ya sekarang kita dapat IP kita adalah 45, 43, 1969. Kita terkoneksi ke LED hand Oke, setelah ini terkonek, uh, langkah berikutnya adalah kita harus menyamakan jam, antara jam IP. Jam IP, karena IP kita ada di US, gitu ya, maka jamnya pun mengikuti jam US. Sementara di sini kan kita jamnya masih pakai jam lokal supaya kita berpindah kita harus aktifkan lewat sini ini namanya extension spoof timezone tinggal diklik kanan habis itu update timezone from ip jadi kita mengupdate uh, waktu kita lewat ip yang kita punya gitu ya kita update timezone from ip oke okay, di sini udah ada keterangan di bawah already in timezone Amerika New York gitu ya ternyata Light itu adanya di kota New York oke okay, setelah ini selesai kita kita cek IP nya dengan masuk ke website web ini ya website-nya kita masuk sini biarkan aja dulu sebentar ini ya uh, ini ada di Amerika Serikat IP nya ini bener nggak kita lihat cek kita cek dulu sama nggak IP nya 154 satu 16, enam sama ya sama sama yang di sini tadi sama yang ini uh, sama itunya ya kalau udah sama pastikan juga kita melihat ketiga indikator ini indikator proxy on uh, no hijau ano uh, anonymizernya juga hijau blacklistnya juga hijau terus pastikan juga disguise nya 100% kalau udah seperti ini berarti ini koneksi lewat VPN nya sudah bagus uh, jangan buru-buru masuk di YouTube teman-teman ya kita buka aja satu lagi tab lagi uh, tadi karena saya udah siapkan kata kunci kayak gini saya ambil aja uh, kita boleh pastekan salah satu kata kunci kita punya Mau kata kunci lewat channelnya atau lewat nama videonya gitu ya? Misalkan saya menggunakan nama video di sini, nah, video yang pakai uh, tag-nya ya. Jadi, tag video kita itu kita ambil, kita taruh di sini, kita copy, kita copy terus tadi itu kita paste kan aja di atas ini kita paste terus kita search. Oke, okay, kalau tampilannya seperti ini, kawan-kawan kalau tampilannya seperti ini itu berarti uh, traffic kita valid gitu ya biasanya kalau nggak valid dia ada keterangan uh, ada indikasi kelainan dalam jaringan anda terus kita disuruh klik ada tombol itu ada ada radio klik radio check dan ada tulisannya, "Saya buka robot dan segala macam itu." Kalau muncul seperti itu, jangan dilanjutkan ya, teman-teman. Ya, kalau muncul seperti itu, nggak usah dilanjutkan. Kita langsung pindah aja lagi, IP-nya langsung kita pindahkan aja gitu. Jadi yang tadi kita connect ke ke mana gitu ya, ke kalau ini kan ke labcamp, kita pindah aja supaya dapat IP baru. Kalau di sini, waktu kita searching itu keluar keterangan saya buang robot yang segala segala macem oke kalau seperti ini berarti sudah clear udah bagus jalan oke ini kita langsung aja klik di sini videonya atau kita juga boleh masuk ke sini ya ke channel kita ini saya ambil contoh ini, ini saya masukkan contoh masukin contohnya di sini sehingga dia nanti masuknya ke dalam channel bukan ke dalam video agak lama ya mohon bersabar karena memang ini koneksinya tepat saya memang lagi lagi ramai maklum ini satu jalur dipakai sama beberapa IP. Ah ini kalau seperti ini teman-teman kalau terjadi seperti ini kalau usah galau ini biasanya itu terjadi karena IP ini, tadi IP yang sudah kita dapat ini itu mengalami pergantian. Mengalami pergantian sehingga koneksi kita ini putus. Ini kita cari log aja di sini dari test dari test R. Tadi dia setelah sampai 100% sudah dapat. Dan sekarang di bagian Youtubenya ini kita reload juga. Oke guys ya, oh, tadi saya ulangi di sini dari sini ya lingkupnya. Jangan-jangan oh, koneksi saya yang putus oh enggak ya? Oh memang tadi ada lama. Oke, okay. oh ini salah pencet ya, guys. Ah, maaf, ini saya buat dulu. Ini tadi sama pencet teleponnya. Saya bukan klik yang uh, channel tapi saya kliknya yang malah yang oke. Okay. Seharusnya begini tampilannya, nah, seharusnya saat tapi seperti kalau udah tampilannya udah seperti ini uh, kita tinggal buka lagi ini video teksnya kita copy kita search di atas itu kita pastekan kita search oke okay, ini sekarang videonya sudah keluar ini ya videonya yang saya maksud tadi uh, jadi kata kunci yang ini tadi yang saya pastekan di sini adalah pakai kunci untuk video yang ini uh, kata kunci ini ternyata memunculkan video kita di tempat yang paling atas. Ini tadinya enggak ya guys ya. Tadinya ada di tengah, ada di agak bawah gitu. Cuman karena sering dilakukan seperti ini, sehingga SEO-nya uh, makin bagus, dia semakin optimis gitu ya. Sehingga dia direkomendasikan oleh oleh YouTube untuk berada di paling atas karena sering dicari. Oke okay, kita klik di sini videonya. Oke okay, uh, terus juga dipastikan di sini nggak ada tulisan ID ya ID itu maksudnya Indonesia. Karena kalau ID itu kan singkatan dari Indonesia. Dan ini enggak ada ID-nya berarti ini bukan dari Indonesia. Traffic-nya ini dari traffic ini dari United State dengan nomor IP nah Ini setelah video ini berjalan kira-kira tiga -kira menit gitu ya guys ya kira-kira tiga -kira menit itu boleh kita boleh kita matikan terus kita masuk ke kata kunci yang berikutnya Oke okay lah ini kita anggap sudah tiga menit gitu guys ya ini kita anggap sudah sudah berjalan tiga menit jadi kita matikan aja langsung aja kita tutup di sini Terus ini kita kita buka lagi seperti new tab Seperti baru tadi Terus kita pastikan lagi di atas ini Udah dipastikan di atas Kita search lagi Ketemu ya Tadi kata kunci yang kedua adalah traveling Travel Ini yang kata kunci yang saya maksud itu adalah Untuk memanggil video ini Video yang paling atas ini Dan karena memang sudah sering dilakukan Sehingga video ini muncul di paling atas Padahal sebelumnya juga enggak gitu ya sebelumnya dia ada di bawah dan segala macam ada di tengah ini ada di bawah ada di atas karena memang sering dicari. Uh, begitu juga di kolom channel channel saya juga ada di atas ini. tadinya juga ada di bawah, gitu. karena sering dipanggil lewat kata kunci sehingga dia direkomendasikan oleh Google untuk ditempatkan diprioritaskan di tempat yang teratas. Oke okay, kita klik di sini aja. Ya, ya. Kita klik sehingga dia. mining seolah lewat putian nggak usah terlalu lama ini, nah, ini kita anggap kita opennya ah, 3, 3, 3 menit aja tiga menitan aja tiga menit cukup tiga menit kita tutup tiga menit kita tutup kenapa tiga menit aja itu supaya dalam waktu satu jam kita bisa open Open videonya banyak, gitu ya. Lebih singkat waktu mungkin bisa sampai 15 sampai 20 video yang kita buka dalam waktu satu jam. Semakin banyak video yang kita play, gitu ya, itu tayangannya juga semakin semakin tinggi. Uh, saya sarankan ketika video ini baru saja mulai, ya kira-kira di menit satu, menit sampai ini satu itu kita scroll bawah guys, kita scroll ke bawah, ya. bawah ini. Ini maksudnya supaya kalau ada thumbnail thumbnail dari video kita yang lain itu muncul sini. Gitu. Itu kalau thumbnailnya nggak muncul dia nanti uh, akan ada perbedaan rasio tayang dengan penayangan gitu ya. Nanti untuk hal itu akan kami jelaskan di video, video yang lain tayangan dan tayangan dan penayangan dan satu lagi penayangan yang dimonetisasi jadi ada beberapa hal juga yang nanti kita akan bahas di waktu-waktu ke depan Oke tapi yang jelas untuk saat ini uh, sebaiknya kita Scroll ke bawah supaya thumbnail dari video-video yang -video kita yang lain itu muncul ya karena ini di channel ini di Channel Pak D bewok gitu ya, kan. Pak? Channel Pak D bewok kita lihat di sini. Ada enggak thumbnail lain dari video situ yang ada yang muncul? Ternyata ada ini, guys. Ya, ini konstruksi tambak dengan biaya minimal hasil maksimal. Ya, ini dari channel Pak D. Vivo itu berarti kita ada tayangan satu di sini selain video. Terus juga, ini ada lagi ahlak original orang Indonesia, haru dan bangga. Haru dan bangga jadi satu, ini ya dari channel Pak di e juga, juga. Sama, kita cari lagi yang lain, apakah ada di sini? Berarti kita di sini punya dua penayangan, ya. Ada dua tayangan di sini, Oh, kayaknya udah Cuma dua dua aja, ya guys. Ya, ya, cuma dua itu di penayangannya penayangannya di video ini terus iklannya jalan iklan awal iklan yang nempel di sini di dua iklan ini dua iklan ini, ini hmm. skipable iklan iklan yang bisa di skip di untuk iklan untuk iklan yang bisa di skip ini saya sarankan uh, kalau iklannya iklan panjang uh, iklan panjang setidaknya 20 detik lah ya. Sudah dia berjalan 20 detik baru kita klik skim app baru kita klik Oke. Okay. Ini kita anggap sudah 3 menit ya, Guys ya. Ini kita anggap sudah 3 menit. Maka kita lakukan yang berikutnya lagi gitu ya. Kita copy lagi uh, clue nya atau keyword-nya. Ini kita tutup lagi. Kita buka lagi aja dari sini terus kita pastekan di sini Oke, okay. ini keyboard yang kita cari berikutnya adalah perbandingan gitu ya. Perbandingan ada enggak di sini? Perbandingan kita cari Ini guys ya. Enggak. Ternyata keyboard untuk yang spesifik dengan perbandingan tidak ada ya. Uh, tapi di sini, keluar atas channelnya Oke, okay, channelnya aja kita klik. Oke, okay, udah masuk di sini. Sekarang baru kita paste -kan di sini keyboardnya tadi. keyboard perbandingan, Ah nyata keluar di sini, guys. Ya, ini tinggal kita klik lagi. Oke, okay, keluar videonya nah ini supaya keyboard kita tiga itu guys ya ini enggak ada yang lain misalkan. kita pakai tiga keyword-tiga aja ini dan ceritanya nih kita anggaplah ini sudah selesai gitu. kita selesai melakukan ini sampai menit, 3 menit 3 menit 3 menit 3, sudah 3 menit Terus ketika ini sudah selesai uh, hal yang berikutnya harus kita lakukan adalah kita matikan dulu ini uh, yang YouTube nya ini kita matikan dulu ini ya kita tunggu satu menit lah ya, kita tunggu satu menit. Nanti kalau udah, udah kira-kira sudah sampai sana, kita matikan. Habis itu historinya kita, kita lihat. Ini ada beberapa yang sudah dilakukan oleh browser ini dalam beberapa waktu belakang lagi. Ada yang mobil mewah, terus searching tentang channel pagi terus ada lagi di Google dan segala macam ya ini historinya ini kita kita refresh sudah buat semua nih terus kita hapus kita hapus hapus ya. di bagian advance pilihnya pilih all time kita pilih data sudah clear nah, sekarang ini vpn nya kita ganti loh. nanti lokasinya misalkan tadi kita di Lah, ya. sekarang kita pindah ke Grand United States, tapi kotanya Band Kita pindah ke Grand. Setelah kita pindah ke sini, sama kayak tadi guys, pertama kali yang kita lakukan adalah di ini, di Spoke Time Zone kita klik kanan, update Time Zone from IP setelah sudah terupdate ini powernya kita reload supaya dia ip-nya berganti oke okay, ip-nya sudah ganti ya guys ip-nya sekarang empat lima empat gitu ya ini proxy-nya juga hijau anon anon anonimizer. susah sekali bacanya aja Anonymizernya juga hijau blacklistnya juga hijau dan disguise nya juga 100% Kalau udah seperti ini berarti ini sudah valid uh, berikutnya kayak tadi guys kita ulangin lagi kita masuk lagi ke sini pakai keyword, keyword tadi satu-satu lagi kita lakukan seperti awal tadi nah, kita pastekan di sini dan seterusnya sampai video-video berikut berikutnya dan setelah ini tiga selesai langkahnya ya kayak gitu lagi historinya kita hapus lagi IP nya kita ganti lagi terus kita keywordnya kita cari lagi ini sudah selesai kita ulangi lagi begitu seterusnya sampai capek soalnya sampai capek yang kira-kira sudah cukup uh, kegiatannya dok-dolarnya tadi itu kalau kita lakukan cara ini apalagi kalau kita lakukan bareng-bareng itu ya sama kawan ini kalau cari 30 40 sampai empat puluhan dolar aja kayaknya uh, bisa tercapai gitu ya guys ya bisa tercapai. Oke, okay, uh, gitu aja dulu uh, flashing news dari Info Niaga. Uh, bagi kawan-kawan yang kebingungan untuk menambahkan subscriber ataupun menambahkan jam tayang boleh hubungi kami, boleh menghubungi channel kami. Uh, ada operator kami yang akan menindaklanjuti apa yang keinginan kawan-kawan semua. Oke, selamat siang dan selamat beraktivitas tetap semangat kalian.